sorry banget bro, kita agak telat mulainya nih. Enggak apa-apa. Uh, Bossman. Tadi rapat kabinet nih. Wah itu keren tuh pasti. Ada gosip apa nih? <laughs> kayaknya kita gaya. yang interview kayaknya. Biasa aja. <laughs> <laughs> Jadi, kita tiap minggu itu, Chief, ada rapat terbatas untuk evaluasi PPKM. Ah, nah, okay, ini misalnya okay. lu bisa bantu gua nih. Oke. Okay. Karena kita mesti sosialisasikan the latest tentang keadaan um, COVID um, um, dan ekonomi. Okay. Jadi salah satunya yang kita dapatkan, kenapa UK, terus uh, Norway, sama Denmark, sekarang ditambah Amerika, dan Kanada lima terbesar, mengalahkan Afrika Selatan, karena hmm. Afrika Selatan sudah posisi delapan. Okay. Di Omicron ini, pertama, karena protokol kesehatan. Okay. Jadi mereka lebih rileks dan udah mulai buka masker itu menjadi pemicu Meningkat. Omicron. Oke. Okay. Yang kedua adalah dari pergerakan masyarakat nih dari okay. um, luar negeri yang tidak dikarantina. Oke. Okay. Jadi kan itu bebas. Nah sudah terbukti bahwa Omicron ini nembus vaksinasi even fully vaccinated person. Jadi lu oh, ya? kali kena. Oke. Okay. Itu lu tetap Lu tetap nggak bisa nahan uh, Omikron. Okay. Yang bisa nahan itu ya ini. Okay. Makanya hari ini, ini gue bilang kan biasanya Puh. kan kita buka, buka terus taruh ini. di ini disclaimer kita udah antigen dan okay. sebagainya. Okay. Okay. Sekarang balik lagi, bahwa yang paling menyelamatkan kita ya masker. Okay. Nah jadi ada 46 kasus di Indonesia, 45-nya 45 itu dari luar negeri dari luar negeri 1 yang transmisi lokal dia juga dapatnya dari luar negeri dari tamu yang Nigeria. Jadi dari 46 itu 80% no gejala. Oh, yang 20% gejalanya ringan. Tidak ada yang di rumah sakitkan. Oke. Okay. Jadi data poin yang terbaru adalah Omicron ini menyebarnya cepatnya luar biasa tapi tingkat keparahannya sudah ada literaturnya lebih jauh lebih rendah dibandingin delta dan tidak memerlukan rumah sakit tapi tetap aja kan bahaya setuju, setuju. Ya, jadi keputusannya tadi mudah-mudahan di podcast dan konten YouTube lu kan jutaan yang nonton nih oke okay. guys <laughs> masker terus-terusan oke okay. terus kedua adalah improve uh, testing dan tracing hmm. itu jadi SMS testing tracing kita udah Bivap teraputik yaitu rumah sakit rumah sakit sekarang available rooms untuk antisipasi surging case nya itu 120 ribu, hmm. hanya terisi 1.000 saat ini jadi okay. total ada 19.000 oksigen udah kita reallocate hmm. uh, tempat tidur dan lain sebagainya kalau terbukti ada kebutuhan Uh, tambahan fasilitas kesehatan yang dipicu oleh Omikron. Nah ini data terus kita perbarui nih. Dan yang paling menarik, ya akhirnya kita omongin waktu di Jogja. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bahwa ini pelaku perjalanan luar negeri, terutama yang yeah, pada yeah. liburan ke yeah. luar negeri ini, banyaknya minta ampun, bisa sampai 5000 per hari. Yeah. Itu yang gue ngomong sama lo. 11 yes. miliar dolar yeah. yang bocor <laughs> tiap tahun keluar negeri. Ya teman-teman kita juga. <guluh> nah sekarang lagi tengah-tengah gini yang kita bilang. Yuk kita berwisata di Indonesia aja ya dulu. Ya, ya. Yang ke Turki dan segala macam Teman-teman baik kita. Mungkin bisa setelah ini selesai. Oleh karena itu karantinanya kita taruh di 10. Kalau naik case-nya 14 hari. 14 hari. Oke. Oke. Nah sekarang gue mau nanya sama nih. Oke. Dengan segala macam ini prediksi okay. Mardi Guwowi terhadap proyeksi ekonomi 2022. Tadi lu ngomong mengenai nano-influencer dan yeah, yeah, yeah. perubahan yeah. yang signifikan yang lu lihat sendiri dari yeah. segi konten, dari segi platform, yeah. dan dari segi peluang usaha. Nah ini gimana nih? Chief Jadi kita bicara 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir itu Menarik sekali, karena 10 tahun terakhir ini bahkan di sekolah kita dulu nggak diajarin apa yang terjadi sepuluh 10 tahun terakhir. Di Indonesia terutama. Pertama ada namanya Muslim Disruptor. Muslim Disruptor ini adalah kita tahu di 2010 ke bawah. Itu middle class Muslim ini menguasai nggak sampai 50% ekonomi. model kelas ya, bukan, bukan seluruh Muslim. Nah, di tahun 2017-2018, middle class muslim ini naik, karena itu bisnis yang berbau muslim, yeah. seperti Wardah dan sebagainya, ini mulai 2011 terus meningkat, gitu yeah. ya. Amazing ya? Yeah. Amazing. Jadi, jadi yeah. dan akhirnya kita mengadakan, uh, apa namanya, study. Jadi sebelum kita bicara yang pertanyaan tadi, kita ngadain studi, ternyata bangsa Indonesia tuh bangsa yang paling aneh sedunia dunia. Anehnya gini, anehnya gini. Semakin kaya orang Indonesia, semakin spiritual jadinya. Oh, gitu ya? Dan dan ini bukan karena dia semakin orang... Semakin kaya atau semakin teredukasi? Semakin kaya. Oh, jadi urusannya sama dompet ya? Sama dompet. Jadi semakin kaya, masjid makin penuh. Semakin kaya, gereja makin penuh. Nah, di negara barat, semakin kaya, gereja kosong. Terbalik. Kan gereja banyak yang kosong, rumah ibadah banyak ya. yang sepi. Ya, itu kan jalan. Ya. Nah, di Indonesia... Semakin kaya, gereja semakin penuh, masjid semakin penuh Jadi biasa, begitu ekonominya ya? growth Terlihat dari kita tahu dari 3000 GDP per kapita Naik sejamannya Pak Jokowi sekarang hampir 3900-4000 lah hmm. Itu memang spiritual itu ternyata membuat Ya masjid makin penuh, gereja makin penuh Jadi bukan bukan hanya Dan itu behavior-nya hanya ada di Indonesia nih, kayak gini nih yeah. gitu. Nah gitu Terus ada yang namanya Disruptor Teknologi hmm. Kita tahu dan ini cepat sekali, bahkan sekarang ada metaverse gitu ya. Terus ada distraptur milenial. Jadi muslim pertama, yang kedua milenial ya? Milenial. Nah, milenial diserap ini, dia pokoknya apa yang generasi atas lakukan, dia tidak lakukan. Contoh, milenial 10 tahun terakhir, industri bir itu drop, tinggal 40% dibandingkan sepuluh tahun yang lalu. Jadi kesimpulan, milenial nggak drink bir. Ini di dunia ya, bukan di Indonesia. Milenial meninggalkan bir gitu. Meninggalkan bir, terus pindah ke wine. Wine, jadi, wine naik hampir 40% puluh hmm. persen. Terus golf viewer, viewernya golf itu dari peaknya dua ribu sekarang tinggal dua Oh gitu ya. Iya jadi milenial doesn't play golf gitu ya, terus. And doesn't watch golf? Enggak watch, ya, ya tentunya. Terus. Milenial ini kill sedan. Sedan dia nggak suka. Jadi, chief, kalau lihat 20 mobil di jalanan, satu sedannya. itu generasi kita. kan. <laughs> kita masih suka naik sedan, ya? masih suka <laughs> sedan. Gue naik Innova, berarti gue udah pindah jadi milenial. Udah millennial, ya? itu, itu contoh, itu contoh bahwa di ini ini behavior changing ini harus, harus disadari. Kalau kita bicara bisnis, kemudian digital, kita tahu bahwa... Uh, kita terlambat adaptasi di dunia digital, entah market, market make apa e-commerce segala macem. Kita ketinggalan. Dan terakhir, COVID disruptor. Dia kill offices. Office space gone. Kill meeting room. Kill working hour. Jadi nggak ada tanggalan merah sekarang semua tanggalan biru, gitu. mereka memilih kapan liburnya. Terus udah gitu. Bisa meeting jam 7 pagi, bisa eh, jam 10 Pak, malam Pak gitu Pak Presiden ya. tadi jam 8 udah kilo office hour ini Iya Gitu Nah sekarang kerja makin efektif makin efisien gitu ya Nah hal-hal seperti beginilah yang kita sebut Empat hal yang membuat game changing ke depan ini Kalau kita nggak antisipasi kita masih main brick and mortar Kita masih main gedung, kantor uh, Tidak pindah ke dunia maya, gone gitu Jadi ya itu UKM pun harus melakukan hal yang sama Merchandise sudah nggak ada yang beli Kalau kita jualnya pakai store gitu kan Udah sewanya mahal, orang nggak ada traffic gitu Nah okay. ini ini ini yang Apa Gua pikir yang harus diingetin dulu Ingetin dulu gitu kan Di-aware <laughs> Jadi 2022 Feeling Bossman Bahwa tren Yang akan terus terjadi adalah the high rising Muslim masih. Uh, conscious conscious. Jadi kita menganggap bahwa ada tiga step uh, Muslim behavior. Satu kita sebut hijrah 1.0 mereka mau bajunya Makan maka uh, belum itu 2.0. Jadi 1.0 itu masih masih tampilan out, tampilan uh, mau kena apa, uh, apa uh, hijab terus Gamis gua gua dan gimana? Gue lumayan. Kan memenuhi ka kaedah sara e. e. e. gitu Oke okay, oke. Okay. Gua 1.0 udah lewat. Nah kemudian makeupnya, kosmetiknya gitu. Kemudian 2018-2019 itu makanannya mohal Jadi mereka yang punya kafe, mu, punya mushola. Itu jauh lebih laku gitu ya. Terus ada sertifikat halal dan lain sebagainya. Nah di 2002 satu ke atas, 2022 dimulai itu dianggap uh, income-nya mau halal. Uh, berarti banknya, Bangnya terus hal-hal uh, terus ya, kerjaan Kerjaannya gitu. Itu itu itu tumbuh tumbuh. Itu 3.0 ya. 3.0 adalah hijrah 3.0 adalah income yang halal gitu. Hmm. Ini dan ini tren besar, ini big big trend di hmm. dunia okay. juga gitu. Oke, okay, itu pertama, yang kedua hmm. adalah milenial disruptor. disruptor. Oh. Jadi itu dia dengan segala gaya hidupnya akan menjadi uh, tren yang semakin kuat. Dan yang ketiga adalah Covid ya eh, Digital Disruptor dulu, digital kita harus tetap disrupter. sama Semua digital, yaitu ya. memotong semua brick and mortar Offices, benar nah, kan? Dan sebagainya, eh, office termasuk, ya Termasuk Covid, Covid behavior kita juga harus dikuatin nah, ini Yang keempat ya Keempat Covid nah, Berarti ini nyambung nih sama Gue punya catatan itu bahwa Satu, digital masuk uh -uh. Karena semuanya terdigitalisasi 360 derajat. It's your department. Ya, itu kebetulan ekonomi kreatif. Kedua yang kita pantau itu sustainability. Yaitu anak-anak muda terutama dan seluruh dunia sekarang matanya tertuju kepada kegiatan-kegiatan yang 3P. Planet, people, and prosperity. Okay. Jadi semua jaga tentang keberlanjutan lingkungan, hmm. Urusan sampah, urusan air, urusan sumber daya energi baru dan terbarukan itu, dan ketiga, health, penting nyambung nih. Setuju. Setuju, kayak hidup sehat, mulai dari promotif, preventif, seperti olahraga, les konteks. Sekarang, vitamin, ah. ya iya, iya, betul, tidur cukup. Gue sekarang jaga banget nih, tidur gue terus pakai ini, hitung step dan lain sebagainya. Oh, yes. 10.000 sari dan kuratif oh 10.000 sari. 10.000 sari. Pasti. Oh pakai saya ya? ya harus dong. Mosok kita mau mem mem memimpin Indonesia. <laughs> Komunitas Untuloyo. Dan terakhir uh, adalah uh, kuratif preventif, uh, promotif preventif dan kuratif rehabilitatif yaitu ya semua ya. Besok nih pemerintah akan resmikan Health Tourism, Medical Tourism hmm. di Bali oh, menarik Bangun rumah sakit kelas dunia Kayak Mayo, okay. oh, ya? John Hopkins itu Oh ya, oke okay. di, uh, di Bali akan disediakan Jadi menarik. bagian daripada economic leakage yang orang berobat ke luar negeri Simple hal-hal simpel seperti Medical Check-up hmm. ke luar negeri hmm. itu kita mau Tarik. Adakan sehat di rumah sendiri gitu okay. Okay. Berwisata medis di Indonesia aja. Okay. Oke, okay. yang kedua Gimana nih digitalisasi ini? Lu kan tadi ngomong hmm. mengenai TikTok hmm. Yang luar biasa yeah. uh, mengubah game ini Dari tadinya uh, follower base atau subscriber base betul, betul, betul Yang kita terbiasa dengan Instagram dengan Youtube betul. Sekarang ke open media platform kayak TikTok Betul, betul jadi uh, kita pertama mereview dan surprisingly gitu, kita mereview bahwa satu setengah tahun terakhir, 18 bulan terakhir itu uh, retail bisnis kita gitu kita itu ternyata hampir 50% datangnya dari TikTok gitu. Di universe-nya Santoloyo Group. Santoloyo Group lah, gitu. Group lah ya. gitu. ini. Sontol... <laughs> Ini, Ini ada banyak milarnya contohnya grupnya ada Mardi Guowi, ada Santara, iya, iya. ada Santara ya, Santara kan digital ya, Santara rumahnya. terus ada milinya race ada segala macam ya ada segala macam jadi universe ini universe-nya ini uh, eko ekosistemnya kita ini ternyata 50% hampir 50% datangnya dari TikTok Nah sekarang udah 50% dari TikTok hampir 50% dan ini surprisingly karena lima, uh, anak TikTok itu kan 25 tahun ke bawah anak zilenial 90% mungkin viewernya nya 80% adalah anak zilenial dan kalau sebagian kayak Sulaiman udah double alpha ya? iya makanya makanya nah kita melihat bahwa Wah ini kita harus mereview Karena bentar lagi kan tahun 2024 ini kita sebut namanya digital politik gitu uh, Battlefieldnya itu digital, bukan di Baliho, maaf nih <laughs> Jadi, <laughs> ada nyamur-nyamur okay. lagi ngomong begini. <laughs> Tadi ada nyamuk lewat <laughs> uh, Ini bicara mengenai Taverse Oke okay. Dia Bl menguasai The Seven Seas Belum, belum dolar, jadi jadi nah. Tahun 1910 di Jaclyn Island di Amerika